Yo yo yo tes suara satu dua tiga tes tes tes cek satu dua tiga jadi hari ini jam 4 hari Rabu kita mau ganti selang radiator nih ini kan selang radiator ori mau ganti pakai samko yang warna biru intinya di KSR kemana Mari Jemput. Hah? jemput jemput sama? jemput siapa wey yang mau dijemput jemput ayu, Wuh. ayo Anissa kita gantinya di bengkel KSR biasa bengkel langganan udah seringkan kemarin ganti ecu di situ beli ban juga di situ terus apalagi kemarin tuh piringan ganti piringan juga di sana sekarang ganti selang radiator ini handguard handguard yang sebelah kanan patah Tadi parkir terus dipindahin sama orang, nggak hati-hati. Akhirnya patah ini, Baru nyadar tadi pas ngeliat. Kok dia kayak longgar, kirain teh bautnya ternyata patah. Terus udah gitu, matahin nggak bilang-bilang lagi. Coba gitu, Bang maaf Bang tadi pas saya ngeluarin itunya ke, kena ini jadinya patah. Nah itu mah masih enak di hati kalau kayak gitu mah. Ini udah didorong apa? Udah dipatahin? Diem diem lagi, nggak ngasih tahu. Di sekarang ganti selang radiator. Sama... Kalau memang sekalian ada handguard, ya udah ganti sekalian. Tapi maunya yang warna hitam, biru hitam. Sekarang mah, suaranya udah agak jernih, ya udah nggak ada suara, suara angin lagi. Soalnya udah pakai adapter mic, jadi bisa pakai mic eksternal. Eh, di sini habis hujan. Untung tadi belum cuci motor, cok. Masih buka, masih, masih masih, masih buka, masih, masih buka, masih ang pasang radiator. Warna? Biru. Aduh, ngantuk coy. Pasang sini. Pasang sini. Itu Endguard X Service kena berapa? Servis? Yang lokal 200. Ada warna apa aja? Tinggal warna, ambil. Gitu? Hitam ada enggak? Hitam habis. Sisa? Merah, oranye, putih. Biru biru, ya patah, yang oh, tangkainya plastik ya, bukan yang dural, ya ini. Dia. 200 selang radiator. Kang coba lihat nokenasi biru. Beran Gak masuk nanti. J, master camp. Tadi berapa? enam ratus. enam lima murah murah lima Bang ini pakai punya apa? bikin ada tuh. Berapa? tapi si asroda saya punya nih. Eh. Asroda apa? Ini kan memangnya kasurah. Ini di pipa. Nasi asurah bawahnya dibor buat baut ini masuk ya? Oh. Tapi bisa. Bisa. Berapa ini kemarin? Di sini atau di mana? Hah? Di sini. Apa? Kalau ini bikin pelar lagi itu. Bisa. Berapa? habis berapa? Ini itu iya, jadi lari ke sini ya. beda hah? belum cuma itu yang bawaan arm. tapi ada ini kan harus ke SC oh SC bubut biar lurus ke bontok ga sempet hari ini ini apa ini? ini apa ini? biar baru jangan jadi, sengaja aja nggak dibuka biar biaran baru itu dari stang <tuh> <tuh> mentok ya? Nah, berapa ini? kelima <tuh>, 6 out of ten, hey, parties are wicked are bent, hey, all of this money is spent, hey, Throwing a lot of events, hey, for all of me and my friends, hey, turn up 100%, hey, living until I am dead, hey, I'm gonna make it, you'll see, trick, give it some time and you'll see, this, I don't just want it, I need it, that is why I will achieve it, man, you just gotta believe it, see in your mind you could be it, live every day with no regret, making mistakes and then reset, go on and I mean, hate that, Because I do what I do. Go on and hate me, 'cause I got nothing to prove. Go on and hate me, 'cause I got nothing to lose. Go on and. ah ya Kang ah bisa bos jadi ini ikat dulu Hah? ikat dulu dan di kecil terus tengah mati nanti cabutnya buruk ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng eh, bisa lurus gitu? Huh? nggak bisa lurus? Hmm. Oh, ngomong, ngomong, ngomong. Beda gitu. <TR tällishes> Itu buat yang depan? oh miring jadi oh oh itu buat yang depan kan? kalau depannya udah dikasih yang sebelah yang sebelah apa? 300000 ini sebelah Tuh. oh itu <laughs> eh jalur roda kemana habis berapa berarti? depan belakang habis berapa? Jeng oh, ada, ada, ada. bubut ya. nih gini bro. barang saya kan masih diisi si eh, masih kan? Di si Riki Bahan-bahan saya uh. Nah bilang aja Ini bahan begini gitu Nanti Bayar bahan aja ke saya Bayar bubutnya bayarin. Berarti besok aja? Besok tahu kan si Ricky? Ricky yang mana? Tukang bubutnya? Tak, banyak tukang bubutnya Ricky lah yang tahu tempatnya Tau tempatnya Jadi entar pasang saya bahan-bahan ya. ininya masih di sana punya saya. Oh, masih di sana. Nanti biar Riki bikinin buat QR lagi. Oh, bikinin lagi satu. Oh. Terus saya ambil yang itu. Bahan saya kan di sana masih oh. banyak. Tapi dibikin. pasang. Dibikin. di sini aja ya. Pasang di sini. Heeh. Oh, udah jadi pasang di sini. Gitu disuruh disuruh di aku butin dulu bikinin lagi satu ini ya. oh bikinin lagi satu turuk ASR besok pagi hanya berarti? sama ini kurang di WA juga hahah oh. besok pagi berarti mah? Uh. hee handguard baru Udah, udah, udah, ceng ceng ceng, Bang udah, udah, Bang udah, bang, udah, bang. Bang. Bang. Kita lihat udah, selang radiatornya udah, udah, biru sih udah, mah Biru hitam udah, selang radiator pakai warna biru samko nah sama ini tabung minyak rem tadi ganti tinggal dikit lagi minyak remnya udah sih itu aja yang diganti tadi bagus bawa pulang nunggusan warna biru tadi mah tapi lentur ini 200 tuh lentur anji. oke game segitu aja videonya Aduh, mau balik dulu mandi See you next video Bye-bye